Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera untuk kita semua Selamat siang rekan-rekan media yang kami banggakan Senang sekali bisa bertemu dalam kesempatan media briefing pada hari ini Pada hari ini saya akan didampingi oleh beberapa rekan dari Kementerian Luar Negeri Yang di sebelah kiri saya Pak Mirza, Direktur Asia Tenggara Dan beliau akan memberikan paparan katakanlah mengenai persiapan Uh, leader Retreats in Singapura. Ada juga bersama saya Ibu Mita yang akan juga memberikan update mengenai uh, vaksin diplomasi dan secara khusus adalah uh, keterlibatan Ibu Menteri Luar Negeri pada malam kemarin dalam kegiatan press conference ya, Gavi MC MC. Uh, selanjutnya ada juga Mas Yuda yang akan memberikan beberapa update terkait Isu yang nanti saya menjadi perhatian rekan-rekan media aspek perlindungan WNI kita dan untuk itu untuk lebih cepatnya saya akan memulai dengan mengajak Pak Mirza untuk memberikan sedikit penjelasan terkait persiapan penyelenggaraan Leader Retreat Indonesia Singapura. silakan Mas Mirza Pak Dirjen IDP Bapak Teuku Faizasa, dan ibu bapak Uh, Insan media yang kami hormati, uh, terima kasih atas kesempatannya. Uh, dalam kesempatan ini kami ingin uh, sedikit uh, apa, menginformasikan bahwa tanggal 25 Januari 2022 ke depan ini uh, mm -hmm. akan diselenggarakan pertemuan antara Presiden RI dengan Perdana Menteri Singapura di Bintan ya, untuk melaksanakan Leaders uh, Retreat uh, sedianya kegiatan ini dilakukan pada tahun 2020 uh, namun uh, dikarenakan uh, pandemi uh, kegiatan ini baru bisa dilaksanakan pada uh, Januari tanggal 25 uh, mendatang uh, tentunya kita uh, Pertemuan uh, Leadership ini merupakan modalitas kerjasama antara kedua negara di mana pada pertemuan tersebut tentunya akan dibicarakan hal-hal uh, terkait dengan peningkatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan uh, Singapura. Uh, kami dalam kesempatan ini uh, terus melakukan persiapan dengan berbagai kementerian lembaga terkait untuk memastikan bahwa pelaksanaan leadership retreat mendatang akan berjalan sesuai dengan rencana saya kira informasi tersebut yang bisa kita sampaikan dan tentunya apabila nanti ada hal-hal yang ingin diketahui lebih lanjut kita Uh, kita akan uh, sampaikan uh, selanjutnya demikian Pak Dirjen ibu bapak semuanya terima kasih kami kembalikan ke Pak Dirjen uh, selanjutnya saya mengundang Ibu Mita untuk memberikan update kita update, update, update seputar uh, diplomasi vaksin dan diplomasi keselamatan terima kasih banyak Pak Dirjen semoga suara saya sudah terdengar uh, rekan-rekan media uh, pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hasil dari diplomasi vaksin yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian dan juga lembaga terkait. Pada minggu ketiga bulan Januari 2022 atau tepatnya pada periode 15 hingga 19 Januari 2022 telah diterima sejumlah 13.951.730 dosis vaksin yang terdiri dari vaksin Sinovac AstraZeneca yang diperoleh baik dari pengadaan dukungan bilateral Jepang maupun juga dose sharing dari Belanda melalui Covax Facility. Dengan penambahan tersebut maka total kedatangan vaksin di Indonesia hingga tanggal 19 Januari 2022 adalah 493. 493.125.035 dosis. Jadi vaksin tersebut kami dapatkan melalui jalur bilateral dan juga melalui jalur multilateral atau jalur Covax Facility. Dalam kesempatan ini, atas nama Kementerian Luar Negeri, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para sahabat dan pada para pemerintah negara sahabat atas dukungan vaksin yang telah diberikan dalam rangka penanganan pandemi di Indonesia. Dalam waktu dekat, kami mencatat masih terdapat beberapa komitmen vaksin yang akan berdatangan dari Covax Facility maupun juga dari negara sahabat. Antara lain dari Jerman, terdapat proyeksi kedatangan vaksin Pfizer sebesar 1,2 juta dosis yang akan dikirimkan pada minggu keempat Januari 2022. Lalu juga ada komitmen dukungan uh, dari uh, perusahaan RRT yaitu Anhoid Cive Longcom sebesar 1 juta dosis kepada Indonesia. Saat ini masih dilakukan komunikasi mengenai waktu kedatangan dari vaksin tersebut. Dari Covax Facility kami mencatat total komitmen Uh, untuk uh, yang sudah diterima oleh Indonesia adalah 89.413.305 dosis vaksin dan uh, rencananya akan ada lagi berdatangan pada minggu keempat ini dalam jumlah yang uh, bervariasi. Dalam kaitan dengan COVAX Facility, Bapak-Ibu uh, perkenankan kami untuk sedikit memberikan update bagaimana dimaklumi pada tanggal 19 Januari atau kemarin malam <coughs> secara live Ibu Menteri Luar Negeri telah berpartisipasi pada konferensi pers peluncuran Second Investment Opportunity for COVAX Advanced Market Commitment. Pada kesempatan tersebut, kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Gafi dan diikuti oleh sejumlah high level panelists dari negara donor dan juga mitra COVAX lainnya yaitu WHO, SEPI dan juga UNICEF. Ibu Menlu hadir sebagai co-chair dari COVAX Advanced Market Commitment Engagement Group dan juga sebagai wakil dari presidensi G20. Dalam sambutannya Ibu menyampaikan bahwa pencapaian milestone pengiriman 1 miliar dosis vaksin oleh COVAX bagi 144 negara membuktikan keberhasilan kerjasama multilateral yang mengedepankan solidaritas dan kepentingan bersama. Sebagai catatan dari satu miliar dosis ini 870 juta disalurkan kepada negara EMC dan bagi low income countries, 80 persen pasokan vaksinnya berasal dari Covax, sehingga sangat-sangat penting untuk Indonesia terus menjaga kesetaraan akses untuk vaksin melalui Covax ini. Melu juga menegaskan bahwa pandemi ini belum berakhir, oleh karena itu kerjasama di Covax sangat dibutuhkan ke depannya, khususnya dengan munculnya berbagai varian-varian baru. Uh, dalam konferensi pers ini telah diluncurkan bukret Second Investment Opportunity for Covax AMC yang menjadi basis untuk pengumpulan dana dari donor untuk pembiayaan Covax AMC. Uh, antara lain Covax lagi berusaha untuk mendapatkan atau memastikan dana baru sejumlah 5,2 miliar US dollar di tahun 2022 untuk biaya mendirikan pandemic vaccine pool senilai 600 juta dosis tambahan. Lalu uh, tahun ini juga uh, sejauh ini Covax sudah mengamankan 2,8 miliar dosis hingga pertengahan 2022. Uh, sebagai salah satu co-chair dari Covax MCG, Menteri Luar Negeri akan terus menjalankan komitmen Indonesia untuk menjaga transparansi proses, kepastian pengiriman dan juga solidaritas dari keseluruhan proses EMC Covax. Mungkin itu saja dari kami, Pak. Terima kasih banyak, Pak Dirjen. Terima kasih Mbak Bita. Saya selanjutnya mengajak, eh, mengundang katakanlah Pak Yuda ya untuk memberikan update atas beberapa isu perlindungan WNI. Terima kasih Pak Dirjen IDP. Yang kami hormati Pak Dir Astara, Bu Mita, teman-teman media semua. Salam sehat. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang baik. <tuh> Izinkan kami coba menyampaikan beberapa update terkait dengan isu-isu perlindungan WNI. Uh, Alhamdulillah kami membawa kabar berita baik uh, kepada teman-teman semua bahwa Para WNI yang ada di Tonga eh, sudah dapat eh, kita hubungi dan sudah bisa kita pastikan kondisinya selamat. Ya, kontak ini sudah dilakukan eh, melalui kerjasama KBRI Wellington dengan High Commission yang ada di New Zealand dan juga yang ada di Tonga telah mampu berkomunikasi dengan para WNI tersebut dan sudah dikonfirmasi kondisi mereka selamat. Nah, terdapat eh, tambahan, satu warga negara Indonesia, jadi total ada enam warga negara Indonesia, di mana tiga uh, merupakan profesi sebagai ABK, uh, satu uh, menetap di sana dan menjadi penghubung KBRI, yaitu Pak Thomas Eckbert, yang uh, sebelumnya sudah baru saja mendapatkan penghargaan Hasan Wirayuda Award pada bulan Desember yang lalu, kemudian uh, dua yang lain uh, masih sedang kita dalami uh, profesinya. Nah, dalam hal ini KBRI Wellington akan terus memantau kondisi mereka dan kemudian, standby untuk bisa menyiapkan bantuan yang diperlukan para WNI tersebut. Nah ini sebagai catatan juga, tambahan satu WNI ini sebetulnya menjadi wake up call bagi kita semua pentingnya lapor diri. Ya, jadi karena pada saat awal data yang tercatat di KBR Wellington itu hanya lima orang. Nah dalam kesempatan ini kami juga menghimbau nanti bagi keluarga yang Indonesia yang mengetahui ada warganya atau keluarganya yang tinggal di Tonga kiranya dapat segera menghubungi hotline KBRI Wellington maupun hotline perlindungan WNI yang ada di Cambridge. Untuk hotline KBRI Wellington di plus 64 2171 3167. Kami ulangi plus 64 2171 3167 atau dapat menghubungi hotline perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri di plus 62 812. 9007 -0027. Saya ulangi, plus 62 812 9007 uh, Demikian uh, update terkait dengan warga negara kita yang ada di Tonga. Uh, berita yang kedua ini unfortunately berita duka, berita sedih. Uh, telah terjadi dua kecelakaan kapal uh, di wilayah Doar yang diduga berpenumpang warga negara Indonesia. Kejadian ini terjadi berturut-turut pada tanggal 18 Januari yang lalu, dan kemudian informasi yang kita terima pada hari ini pun terjadi peristiwa kecelakaan yang sama. Pada tanggal 18 Januari, kejadian diperkirakan pada pukul 10 waktu setempat pada posisi 0,3 nautical mile dari barat daya Pontian Besar, Johor. Ini merupakan pantai barat dari Semenanjung. sebabnya diduga menabrak batu besar yang ada di dekat Pulau Pisang. Kapal tersebut membawa 13 penumpang, diduga WNI. Tujuh orang ditemukan selamat, terdiri dari lima perempuan dan dua laki-laki. Dan kemudian ditemukan enam orang meninggal dunia, seluruhnya adalah perempuan. Sudah ada proses identifikasi. Daerah asal para WNI tersebut ada yang berasal dari Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan juga Kepri. Diduga kapal ini berangkat dari Pulau Terong, Kepri. Lalu untuk kejadian yang tanggal 20 pada hari ini, informasi ini baru saja masuk ke kami. Lokasi kejadian ada di Pengerang, Kota Tinggi Jawa Baru. Info awal yang kami terima terdapat 27 orang yang diduga WNI yang berada di dalam kapal tersebut. 19 selamat, uh, ditemukan lima jenazah dan satu hilang. Upaya-upaya nah, yang sudah dilakukan oleh KJRI Johor Baru adalah uh, mendatangi lokasi, kejadian perkara uh, tim pelindungan warga negara Indonesia sudah ada di lokasi, berkoordinasi dengan otoritas tempat, baik itu pihak uh, immigration Malaysia, APMM, uh, uh, agensi penguat kuasaan maritim Malaysia atau Malaysian Coast Guard, dan juga pihak uh, rumah sakit. Selanjutnya uh, KB, KJRI nanti akan membantu proses identifikasi jenazah, pemulasaran jenazah, dan juga repatriasi sesuai dengan permintaan uh, keluarga. Kemudian uh, untuk yang korban selamat, kita akan lakukan pendampingan, konsuleran uh, dalam proses penyelidikan maupun proses hukum uh, lebih lanjut. Nah, dua kejadian ini tentu uh, menjadi concern kita bersama, karena kami mencatat terjadinya peningkatan uh, kasus kecelakaan uh, kapal uh, di Selat Malaka. Kalau teman-teman uh, masih ingat, uh, sebelum dua kejadian ini, tanggal 15 Desember tahun lalu juga terjadi uh, kecelakaan yang sama di wilayah Jawa Baru dan uh, menelan 21 uh, korban jiwa. Nah, dalam konteks, uh, dalam kesempatan ini kami tentu menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin berangkat ke luar negeri, utamanya ingin berangkat ke Malaysia agar menggunakan jalur-jalur resmi ya. tidak mengambil resiko yang tidak perlu jika e, ingin e, berangkat ke Malaysia untuk tujuan bekerja, tentunya sudah ada mekanisme yang sudah disiapkan berdasarkan undang-undang 18 tahun 2017 mengenai pelindungan pekerja migran dan dapat dikondensikan melalu, melalui BP2MI dan selanjutnya kami juga menghimbau untuk mewaspadai modus-modus TPPO -modus yang biasa digunakan oleh para istilahnya tekong atau calo yang memberangkatkan secara ilegal ke Malaysia dan juga kami mendorong adanya proses penegakan hukum yang tegas kepada pihak-pihak yang memberangkatkan secara ilegal demikian Bapak yang dapat kami sampaikan update mengenai isu pelindungan warga negara Indonesia Terima kasih Teman-teman sekalian, saya rasa kita bisa akhiri press briefing pada siang hari ini. Sehat selalu dan mudah-mudahan kita bisa berinteraksi lebih lanjut dalam suasana yang lebih baik. Apabila kondisi pandemi ini pun semakin bisa teratasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.